Mana semangatnya Tepuk semangat Bu ah, Bu Oke, okay. tepuk anak soleh Aku Anak soleh Rajin soleh Rajin yaji Orang tua Dihormati Guru-guru Ditaati Teman-teman Disayangi di sekolah Berpastasi Cinta Islam Sampai mati La ilaha illallah muhammadur rasulullah Islam, Islam, Islam. yes Baik, anak-anak semuanya Coba diperhatikan Istirahat di tempat Didengarkan Atau di rumuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wassalamu ala Lahawla walaku wata illa billah Bapak ibu guru pendamping Khususnya kelas 3 yang saya hormati Bapak ibu panitia PLK Kelas 3 yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Yang pada hari ini mengantarkan putra-putri kita Yang kami hormati Anak-anakku semuanya Khususnya Kelas 3 Yang saya banggakan Yang saya cintai Kelas 3A mana tangannya suaranya Kelas 3A Iya Sudah hadir semua Iya 3B Mana tangannya diangkat tangannya Dan suaranya mana suaranya Iya Kelas 3C. Halo, kelas 3C. Kelas 3D. Iya, terima kasih semuanya. Kelas 3A, B, C, D, tangannya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Iya, sedang apa kita di sini? Bersenang-senang Ulang lagi Sedang apa kita di sini <Syukur> Oke okay, anak-anak semuanya Sudah sarapan <Syukur> Lih, anak -anak semuanya. Oh semuanya Sudah insya Allah Hari ini anak-anak semuanya Kita bersyukur kepada Allah Limpan rahmat nikmatnya Khususnya anak-anak kelas 3 melaksanakan PLK Pembelajaran di luar ke kelas <Syukur> Yang kedua, salam-salam, mudah-mudahan tetap tersurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. perhatikan anak semuanya. Pesannya Pak Mustaqim dan Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Oh. Jangan lupa sholat duhurnya nanti. Jangan lupa sholat asarnya dan juga ketika Nyampe di Pasuruan jangan lupa sholat maghrib i salimah waktu harus harus jangkep ya harus dilaksanakan menunjukkan bahwa kita ini anak-anak yang soleh dan so soleh kemudian yang kedua anak-anak semuanya ikuti kegiatan ini dengan seksama dengan penuh sukacita dan juga dengan sungguh-sungguh Hari ini anak-anak kelas 3 melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas Yang selama ini belajarnya di kelas, di sekolah Maka hari ini anak-anak belajarnya di luar kelas Dengan sukacita, dengan gembi, gembira Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 3 Harus semangat ya Tapi tentunya halo-halo, coba perhatikan Mengikuti bimbingan petunjuk dari Bapak ibu guru pendamping mengikuti penduduk bimbingan dari ibu mama Panitia. paham ya mulai awal sampai akhir kemudian yang tidak kalah pentingnya Jaga ahlaknya jaga berbicaranya berbicara yang so sopan tidak boleh bicara kasar, apalagi mohon maaf-maaf misoan kepada temannya, kepada orang lain dan sebagainya. Itu dilarang oleh agama kita, ya. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan kepada siapa saja. Jadi anak-anak semuanya, insya Allah, kegiatan ini Allah sangat bermanfaat. Oleh karena itu... Mudah-mudahan nanti halo mulai berangkat sampai pulang kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi anak, anak semuanya sebagai mewakili sekolah kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia. Bapak Ibu wali murid kelas 3 tepuk tangan untuk mama-mama semuanya ya. Yang teman berupaya berpartisipasi dalam kegiatan PLK 3 mulai dari pikiran waktu tenaga dan sebagainya sehingga acara hari ini mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran tentunya kepada Bapak Ibu guru kelas 3 juga terima kasih dan yang terakhir dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan terutama dari sekolah, mewakili sekolah menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik anak semuanya yang terakhir, mohon Bu Dewi, monggo Bu Dewi, uh, bisa dekat dengan Pak Amos. Coba perhatikan yang terakhir, sebelum berangkat anak semuanya dipimpin doa oleh Bu Dewi, kepada Bu Dewi, diaturkan. Terakhir saya lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Istiada dan iya kita berdoa ya dipandu oleh Budi kepada Budi kampus Mari anak-anak semuanya kita berdoa Mudah-mudahan nanti kita mulai dari berangkat sampai di perjalanan Sampai berada di tempat tujuan dan kembali lagi ke Pasuruan Selalu dalam keadaan selamat Lancar perjalanannya tidak ada suatu halaman apapun ya. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Subhanallah. Wa Doa naik kendaraan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Doa naik kendaraan. kira mangane ndi ame cagung eh buka Cina nah, mau menuju ke Cina <laughs> <haha> Ayo kita mau Etiopia kita sudah nah, sampai Jalan sebentar lagi sandar di Cina Oh, mendarat di Cina Sebentar lagi mendarat <laughs> di Cina. <h Jaris> <hantar>. Ada kacang Cina Ada pola dia 3 Hahaha, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, jilbab, Ini ada burung tembok yang berasal dari negara Australia. Dan di sampingnya sebelah sana itu ada burung nandu asalnya dari negara Brasil. Dan mereka semuanya tidak bisa tertangani aja ya, hanya mengandalkan kecepatan lari mereka. Jadi bisa terjadi. Loh Lagi siji dadi wong sak kampung nih Bu. Iya, kok. Tuwa, eh, sampeyan awak dhewe cilik kan. Anu bukan namu, langsung dokternya <laughs> on, ini. Gawane dah sombut. dengarkan ada biji ah... ada BL, ada Butuh, ini dari myanmar ini dari indonesia dari ya. ini dari jepang ini si ini ada ini sama ada sama ini sama sama Asih, asih, asih gak nawarin. Asih, asih, asih warit Kamu, kamu. bisa. Dari dari boleh berbicara semuanya dapat ya ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh, ayuh. Oh, ini kita lagi. Ini nanti masih, masih masuk areanya Bapak uang nah, no, itu juga. itu namanya nah, Halo. Halo. Halo, halo, hai, halo, hai, Saki. beli sakit. Beli, anu beli mobil, hai, <laughs> beli... Nah, ini, ini, yang, ini sama setiap hari ya makanya nggak usah renang dianda kayak angsa nanti bagusnya burungnya rumahnya hantu